lepaskan rokos penambah bola izinkan di Banyak sekali orang yang salah mengerti mengenai karunia Roh Kudus. Banyak orang yang khususnya di luar suara tuh yang mengkategorikan, meranking karunia karunia Roh Kudus demikian rupa, sehingga mereka memiliki mungkin karunia kelompok karunia Roh Kudus yang extraordinary, yang spektakuler, yang luar biasa, yang mereka kejar-kejar. Suara, suara ada orang-orang tertentu yang akhirnya mengkategorikan karunia Roh Kudus demikian rupa, sehingga itulah yang menjadi ciri daripada orang Kristen. Waktu saya masih SMA saya ingat pernah ditanya oleh orang teman saya yang mengatakan apakah kamu sudah pernah mendapatkan baptisan yang kedua. Saya waktu itu kurang mengerti saya tanya apa maksudnya baptisan yang kedua. Dia katakan apakah kamu sudah bisa berbahasa lidah. Saya katakan saya tidak pernah berbahasa lidah dan saya tidak lihat apa kepentingannya harus berbahasa lidah. Lalu dia katakan bahwa kalau kamu tidak bisa berbahasa lidah berarti kamu belum adalah orang Kristen yang sejati. Di sini, seorang bahasa lidah, demikian dipentingkan sedemikian rupa sehingga itu diidentifikasikan, bahkan menjadi seorang Kristen harus memiliki karunia bahasa lidah. Kalau tidak, itu bukan orang Kristen yang sejati. Identitas kita diikatkan pada karunia yang tertentu. Sebenarnya, demikian juga dengan mungkin menyembuhkan. Banyak gereja yang mengatakan bahwa salah satu ciri daripada gereja yang apostolik bagi orang reform. Bagi kami, surah, kami adalah gereja yang apostolik karena kami menurunkan ajaran-ajaran daripada para rasuli. Tapi bagi sebagian orang mereka mengatakan gereja yang apostolik adalah gereja yang harus bisa melakukan semua mujizat-mujizat spektakuler yang dilakukan oleh para rasul. Di antaranya adalah salah satunya yang penting adalah ber, um, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya, surah. Maka sini seorang orang berlomba-lomba untuk mendefinisikan apa itu karunia daripada roh kudus. Dan sekali orang dan gereja terjebak dalam memikirkan sekelompok karunia saja yang adalah karunia daripada roh kudus. Paling tidak mereka mengidentifikasikan karunia tersebut dengan siapa atau apa itu orang Kristen. So, saya percaya ini mungkin ada salah pengertian. Jom, kalau kita baca daripada satu Korintus pasal yang ke-12, kita baca dalam satu Korintus pasal yang ke-12, maka saudara bisa melihat kata karismata di sana. Karismata adalah bahasa Greka daripada the gifts. Jadi saya gifts of the Holy Spirit. Karismata itu bentuknya plural, berarti banyak sekali gifts, bukan cuma satu. Kalau gereja hanya mau mengejar hanya satu, mereka tidak mengerti apa itu karismata. Karena dalam bahasa daripada Yunani atau sebut karismata itu artinya lebih daripada satu, saudara. Maka di sini kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 kata karismata itu memang seakan diikatkan atau dikaitkan dengan berbagai karunia-karunia uh, tertentu saja misalnya Satu Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 Satu Korintus 12 ayat 9 kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karismata untuk menyembuhkan yaitu gifts of healing saudara dan tidak hanya sampai di sana saja. Kalau baca daripada 1 Korintus pasal 12 ayat ke-28, 28, 29, 30, 31. Banyak orang yang salah mengerti mengenai ayat dikhususnya nanti ayat yang ke-31 surah. 28, 1 Korintus 12 ayat 28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya... Mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, di sini karismata dikaitkan dengan healing lagi, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, speaking in tongues, bukan speaking in the spirit, saudara, bukan speaking in the spiritual language, tapi speaking in tongues, berkata-kata dalam bahasa lidah. 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua, ini bukan mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat tapi adakah mereka semua mengadakan tiga 30 atau mendapat karunia karismata untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah atau untuk menafsirkan bahasa lidah. Jadi seakan-akan karismata di sini berkaitan dengan gifts-gifts yang spektakuler tersebut. satu, 31 jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kesalahan pengertian yang pertama di sini bukan berkaitan dengan apa itu karismata, apa itu gifts of the Holy Spirit, apakah hanya berkaitan dengan beberapa daripada list yang dituliskan oleh Paulus di sini berkaitan dengan healing, speaking in tongues, dan sebagainya. Tapi ada orang yang salah mengerti karena mereka melihat ayat 31 mengatakan bahwa orang Kristen itu harus mengejar karunia yang lebih utama. Lalu karunia lebih utama itu apa? Dibandingkan karunia melayani, karunia ini dan itu, lebih spektakuler bagi mereka adalah karunia untuk berbahasa dalam berbicara dalam bahasa lidah. Bagi mereka bahasa roh atau bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Atau mungkin melakukan mujizat dan sebagainya. Surah. Itulah the higher uh, gifts of the Holy Spirit. Karunia-karunia yang lebih utama tersebut. Kita saya perhatikan surah Paulus mengkaitkan karunia-karunia yang lebih utama ini dengan ...suatu kebaikan di dalam gereja. Paulus mengatakan, kalau semua perhatikan misalnya dalam 1 Korintus 12 E 7 1 Korintus 12 E 7 tetapi kepada tiap-tiap orang... dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan roh yang diberikan itu adalah untuk kepentingan bersama. Perhatikan sekali lagi, 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 E 5 Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah... Surah pada zaman itu seorang-orang di Korintus itu memiliki suatu ekspektasi eskatologi yang kurang tepat mereka merasakan bahwa mereka sudah sangat dekat sekali dengan kali kedua Kristus akan datang sedemikian rupa sehingga mereka sudah bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia bahasa-bahasa daripada uh, daripada malaikat maka Paulus akan katakan dalam satu itu berarti 13S, 1 sekalipun aku dapat berkata-kata dan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi kalau aku tidak memiliki kasih, itu seperti gong yang berkecanang saja. Gong kosong yang berkecanang saja. Sekali lagi, seorang orang di sini mereka merasakan bahwa, Paulus katakan, aku mau supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nanti pembicara selanjutnya akan membicarakan mengenai apa itu maksudnya bernubuat. Benubuat dalam pemikiran Pak Paulus itu bukan hanya menceritakan mengenai hal-hal yang akan datang, tapi lebih khususnya adalah untuk memberitakan Injil, mengajar, untuk preaching, berkotbah. Surah. Itu maksudnya di sana. Dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Paulus katakan sekali lagi dalam 1 pasal 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu, atau mungkin juga bisa transition lainnya, Orang lain juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Contohnya daripada Paulus adalah, Karunia daripada roh itu pasti untuk membangun jemaat. Tidak ada satu karunia yang Tuhan berikan, yang roh kudus berikan adalah untuk membangun diri. Maka Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-31, carilah karunia-karunia yang lebih utama tersebut, yang paling utama bahkan. Ini konteksnya adalah yang paling bisa membangun daripada jemaat. Kalau semua hanya berbahasa lidah, jemaat tidak bisa dibangunkan, karena banyak sekali pelayan-pelayan dalam gereja yang harus dilakukan, bukan hanya dengan berbahasa lidah saja. Apalagi, saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus memberikan suatu peraturan ...dalam pertemuan jemaat, itu tidak boleh lebih daripada dua atau tiga orang... ...yang berkata-kata dalam bahasa lida dan harus satu persatu, tidak boleh bersamaan. Dan harus juga diterjemahkan, tapi sekarang tidak terjadi. Saya maaf, saya bisa katakan bahwa saya tidak percaya bahwa yang dikatakan di luar itu adalah... ...karunia-karunia daripada bahasa lidah yang sesuai dengan Alkitab. Karena tidak mungkin roh kudus memberikan suatu anugerah, suatu gifts... Suatu karunia yang akhirnya bertentang dengan, bertentangan dengan pertentangan dengan pernyataan daripada Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus sudah memberikan melalui Alkitab prinsip-prinsip, tapi banyak orang yang akhirnya melanggar prinsip-prinsip tersebut. Saya akan kembali dalam satu Korintus di sini, saudara. Karunia yang lebih utama tersebut adalah karunia yang akhirnya bisa membangun gereja. Sekali lagi, saudara, banyak orang salah mengerti mengenai apa arti karisma. mata. saya hanya karunia-karunia tertentu. Yang demikian mungkin dianggap sangat penting, yang harus ada bahkan yang mendefinisikan apa itu orang Kristen. Itu, saya rasa, tidak tepat. Saudara, nanti kita akan lihat alasannya mengapa. Tapi ada orang lagi juga mengatakan, ada karunia, -karunia yang harus dikejar, ada kita harus mengejar karunia-karunia tersebut yang paling utama, dan mereka menuliskan karunia-karunia paling utama tersebut. Kita tidak percaya hal ini, saya katakan, saudara, Roh Kudus pasti perhatikan. Roh kudus pasti akan memberikan karunia roh kudus di dalam gereja. Tidak ada satu gereja yang sejati yang tidak memiliki roh kudus. Tidak ada satu gereja sejati yang dimana roh kudus tidak berikan karunia. Roh kudus pasti akan memberikan karunia roh kudus kepada gereja. Dan roh kudus akan memberikan karunia sesuai dengan keinginannya. Supaya gereja bisa dibangunkan, setiap orang akan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Carilah karunia yang bisa membangun jemaat, bukan membanggakan diri. Carilah karunia di mana Saudara bisa melalui pelayanan Saudara, Saudara mendapatkan suatu konfirmasi bahwa itu adalah karunia di kudus karena jemaat Tuhan dibangunkan. Coba so, kita kembali dalam Roma pasal yang ke-12. Coba so, dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 di sana. Saudara so, itu di sana ada tujuh karunia yang dituliskan oleh Paulus di sini. Yang pertama adalah bernubuat, prophecy. Yang kedua adalah melayani, serving. Yang ketiga adalah mengajar, teaching. Yang keempat adalah menasihati, exhorting. Yang kelima adalah membagikan, giving. Surah. Yang keenam adalah memimpin, leading atau ruling. Yang ketujuh adalah karunia, kemurahan hati, mercy, surah. Surah yang menarik di sini adalah ketika Paulus menggambarkan semua tujuh karunia ini. Dia juga menggunakan kata "karismata". Perhatikan, surah Dan dalam list ini sudah melihat ada bahasa lidah. Di list ini sudah melihat ada yang namanya karunia untuk menyembuhkan. Tidak, list ini adalah menuliskan list yang demikian biasa, bahkan empat di antaranya sangat-sangat biasa. Perhatikan di sini, empat diantara, melayani, serving itu pun adalah karismata bagi Paulus. Coba so, perhatikan di sini, menasihati, exhorting, exhortation itu pun juga adalah karismata, membagikan, giving itu karismata, memiliki suatu hati yang murah hati, merciful itu adalah karismata juga. Saya minta gereja tidak lagi salah mengerti mengenai arti daripada karismata. Apakah engkau memiliki karunia daripada roh kudus? Saya percaya semua gereja yang sejati pasti diberikan karunia oleh roh kudus. Karena roh kudus tidak membiarkan gereja tanpa gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang akan dipakai untuk membangun gereja. Tapi saya hanya ada orang-orang yang hanya mau supaya hanya segelintir orang di dalam gereja eksklusif yang memiliki karismata. Gifts of the Holy Spirit. Tapi di sini sudah perhatikan rumah sekali lagi mengatakan bahkan semua gifts tersebut adalah karismata. Orang gereja memerlukan, saya percaya saudara, Empat hal yang di dalam rumah pasal ke-12 etnopi 8 yang tidak terlalu spektakuler ini saudara, Yaitu melayani, menasihati, membagikan dan kemurahan hati. Empat gifts karismata tersebut adalah yang diperlukan oleh gereja pada saat ini surah kita tidak bisa mempersamakan bahwa gereja di semua zaman adalah gereja yang apostolik tidak efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan Tuhan memberikan itu rasul nabi pengajar eh, pengembala penginjil pengajar dan pengembala lima hal Tuhan berikan pada gereja kita orang Rivo mengatakan bahwa rasul dan nabi sudah tidak ada jabatan rasul dan nabi itu sudah tidak ada itu extraordinary office in the church sudah tidak ada lagi sudah tidak diperlukan. Mengapa? Karena gereja sudah meletakkan dasar fondasi tersebut. Gereja didirikan atas dasar fondasi Rasul dan Nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Gereja sudah meletakkan dasar fondasi tersebut. Salah tugas gereja adalah dibangun di atas dasar fondasi tersebut. Gereja yang setiap zaman mengatakan mereka memiliki Rasul dan Nabi dan masih mendapatkan wahyu-wahyu tertentu khusus daripada Tuhan setiap saat, Gereja tersebut sedang berusaha untuk terus-menerus meletakkan dasar, menjadi gereja yang apostolik semacam demikian. Meletakkan dasar gereja semacam demikian sudah pasti tidak akan bisa bertumbuh karena dasarnya pun terus akan diletakkan di setiap zaman. Pada dasar tersebut sudah ada dan kita akan dibangun di atasnya. So, oleh karena itu, suara... Tidak semua kita bisa mengharapkan gereja pada saat ini juga mendapatkan karunia-karunia. Seperti gereja, mujijat-mujijat seperti gereja di zaman apostolik. Karena zaman itu sudah diletakkan, meletakkan fondasi kita harus berdiri di atasnya. Gereja apostolik disahkan atau dimeteraikan oleh Tuhan. Dengan demikian banyak mujijat-mujijat yang besar. Memang mujizat yang besar. Saya perhatikan surah di alam Alkitab hanya ada tiga masa tiga orang tiga zaman di mana mukjizat dilakukan. Yang pertama adalah zamannya Musa, tadi diteruskan lagi dengan penerusnya yaitu Yosua. Pada zaman tersebut banyak terjadi mujizat-mujizat yang demikian besar. Sampai laut dibelahkan. Ada begitu banyak tulah yang terjadi di dalam tanah Mesir. Ada penyertaan Tuhan dan mujizat yang luar biasa selama di dalam padang belantara Musa dan Yosua. Kali yang kedua surah, adalah Elia dan penerusnya Elisa. Banyak terjadi mujijat-mujijat dalam hidup daripada Elia dan juga Elisa. Surah. Kali yang ketiga terjadi dalam hidup daripada Kristus dan penerusnya para Apostol. Surah. Di luar tiga zaman atau epi, periode ini surah. tidak ada mujijat yang dicatat oleh Alkitab. Sehingga mujijat yang terjadi pada zaman Musa tidak bisa harapkan harus terjadi di setiap zaman. Mujizat yang terjadi pada zamannya Elia, orang tidak harapkan bisa terjadi dalam setiap zaman. Mujizat yang terjadi pada zamannya Kristus, dan juga oleh penerusnya yaitu rasul, tidak bisa dilakukan dan harus terjadi setiap zaman. Ini yang menarik, seorang nanti yang nanti dalam transfigurasi, ketika figur ini nanti hadir dalam gunung tersebut, ada transfigurasi, yaitu Kristus. Dan Elia. Ya hanya tiga orang ini. Yang di mana mujijat itu terjadi. Terus saya mau satu hal yang penting. Surah. Gereja. Jangan hanya mengejar karunia-karunia. Yang mereka pikir besar saja. Yaitu melakukan mujijat. Atau berbicara dalam bahasa lidah. Atau sebagainya. Tidak. Surah. Gereja juga harus bisa menikmati. The ordinary gift of the Holy Spirit. Dalam hidup keseharian gereja, kita menikmati karunia karunia roh kudus juga. Berikan roh kudus sudah bodoh, roh kudus tidak bodoh. Dia tahu apa yang diperlukan oleh setiap gereja. Dia memberikan karunia supaya gereja dibangunkan. Dalam hidup Paulus, dalam sisa hidup daripada Paulus, coba kita buka satu 2 Timotius. Kurang. Dalam sisa hidup daripada Paulus, ketika dia di penjara, karena dua Timotius dituliskan mungkin sekitar tiga tahun. Dua-tiga tahun sebelum Paulus akhirnya dipacung mati. Sora. Paulus akan dipacung mati. Dan dua Timotius dituliskan, kira-kira dua-tiga tahun, mungkin empat, paling maksimum empat tahun sebelum dia dipacung mati. Dan Paulus ini sudah dipenjarakan, dan kemungkinan dia dipenjarakan sedemikian lama. Dua tahun, empat tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu. Coba perhatikan dalam sisa akhir hidup dia. Kita masih ingat, dan dua Timotius pasal yang keempat, saudara masih ingat, ayat ke -6. Paulus katakan bahwa darahnya itu sudah dicurahkan. Dia sadar bahwa dia akan segera mati syahid. Paulus sadar di dalam kesadaran dia akan akhir akhir hidup dia. Apa yang dia ingat berkenan dengan semua karunia dari Roh Kudus? Perhatikan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke 16, 17 dan 18. Saya akan bacakan surat 2 Timotius pasal yang pertama 16, 17, 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan juga sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan, servanthood, serving yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku itu, daripada Paulus, dia memuja atau menghi, uh, memberikan suatu syukur kepada suatu keluarga Onesiphorus. Nama ini keluar hanya dua kali di Alkitab. Di dalam satu Timotius, dua eh, Timotius kita baca pada saat dua Timotius ayat satu, ke enam belas, dan dua Timotius pasal yang keempat. Onesiphorus tidak banyak dibicarakan. Di si Paulus sangat mendapatkan berkat dan hiburan daripada pelayanan keluarga Onesiphorus. So, perhatikan di sini Onesiphorus tidak berbicara mengenai healing. Mungkin pada satu Paulus tidak perlu healing. Onesiphorus di sini dikatakan untuk bisa melakukan nubuatan atau karunia karunia yang besar, bahasa lidah dan sebagainya. Paulus tidak memerlukan semua hal itu. So, tapi dalam akhir hidup dari Paulus, Paulus dihiburkan untuk pelayanan yang sederhana yang Onesiphorus dan keluarganya lakukan bagi dia. Perhatikan di sana, saudara so, bisa melihat di sana bagaimana Onesiphorus dikatakan dia berulang-ulang kali menyegarkan hatinya hati Paulus dengan cara apa? Orang Eunice itu tidak malu untuk menjumpai Paulus dalam penjara. Mengapa? Salah satu alasannya karena cinta kasih kepada orang-orang Kristen. Saya tidak lama barusan bertemu dengan orang yang memiliki kerinduan di tengah segala COVID yang sedang terjadi pada saat ini untuk pergi ke rumah sakit. Dia mau mengabarkan Injil, tadinya sudah bisa mengabarkan uh, sudah bisa mengabarkan Injil, tiba-tiba berhenti, tidak bisa mengabarkan Injil lagi di rumah sakit. Demikian sedih, dia menantikan saat kapan dia bisa masuk rumah sakit lagi bisa mengabarkan Injil. Dia mau pakai masker, siap apa tes darah dan seterusnya. Dia mau mengabarkan Injil lagi itu bukan orang nekat, orang kelebihan kasih untuk mengasihi orang lain yang sedang ada di rumah sakit yang menantikan Injil. Orang orang semacam demikian itu orang yang memiliki suatu karunia, karisma, daripada Roh Kudus. Dan Paulus katakan di sini, keluarga dari Roh itu tidak malu menjumpai aku dalam penjara Mungkin pada satu siapa yang menjumpai Paulus akan dicap, ini mungkin juga adalah seorang komplotan yang mungkin merecoki orang Kristus yang mungkin harus dipenjarakan, tapi dia tidak malu menjumpai Paulus. Maka dikatakan dia berusaha, kalau dia sudah datang ke rumah, dia pasti berusaha mencari Paulus, meluangkan waktu cari Paulus ada di mana, di penjara mana. Lalu akhirnya juga dikatakan menemui Paulus. Di sana Paulus mendapatkan kekuatan, encouragement yang demikian besar, bukan daripada Rasul lain, tapi dari orang yang biasa oleh si Coba so, perhatikan di sini, dikatakan di sini ada ke 18. Maka Paulus itu dikenal dengan servanthood. Dia melayani gereja di Efesus. Dia suka. Memang dia adalah seorang pelayan. Ya di Sal 18 kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada hari Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau telah mengetahuinya daripada lebih daripada Maka di sini, Saudara, kau perhatikan ini adalah karunia-karunia yang sederhana, yang salahkan orang luar anggap suatu hal yang Orang luar anggap adalah suatu hal yang mungkin tidak ada artinya. Bukankah ada karunia-karunia lain yang lebih spektakuler? Kau perhatikan di sini. Soalnya ada karunia-karunia yang Paulus katakan juga menguatkan dia. Soalnya sekali lagi soal rumah pasal 12 ayat 6 ayat 8 itu semua list di sana ada list berkaitan dengan karisma. Mari, saudara-saudara Kenallah Roh Kudus. Suara, lebih mengenal lagi mengenai pribadi dan karya Roh Kudus. Dan sekali lagi roh kudus tidak akan memberikan karunia yang percuma Dia pasti mengetahui apa yang diperlukan oleh gereja Dan dia akan memberikan karunia kemudian demikian Pada orang-orang yang memang merindukan Tuhan dimuliakan di dalam gereja Karena gereja Tuhan semakin dimuliakan Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi Bapak dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti totalitas daripada karunia yang roh kudus berikan kepada gereja. Ajar kami untuk tidak menghina roh kudus. Ajar kami untuk tidak mengabaikan kemungkinan roh kudus bekerja di hidup kami. Pakai orang-orang yang biasa dan Tuhan pakai mereka. Jadi orang-orang yang luar biasa yang bekerja di ladang Tuhan, di gereja Tuhan. Kami bersyukur. Karena Tuhan tidak meninggalkan gereja, kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin.